Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alia Di video ini saya mau Membahas tentang uh, Sebuah Pertanyaan yang sering Keluar di benak kita ya teman-teman Ini pertanyaannya Aku sudah hamil tua Tapi asi belum rembes Apakah asiku sedikit ya Kayak gitu Pasti ada yang bertanya-tanya ya Teman-teman uh, Sebenarnya uh, setiap wanita setiap orang itu beda-beda yang beda-beda ya tergantung hormonnya kadang ada yang sudah apa masih apa baru baru hamil gitu dia sudah keluar asinya tapi ada juga yang belum terus ada juga yang keluarnya itu pada saat hamil apa sudah melahirkan kayak gitu karena ini wajar kok kalau asi belum keluar waktu hamil sebenarnya yang perlu kita tahu sejak usia kehamilan kelima bulan, ASI sudah mulai diproduksi. Jadi ASI itu sudah mulai diproduksi di payudara kita. Tapi memang masih ditahan oleh hormon-hormon kehamilan. Kayak gitu. Jadi belum keluar, supaya tidak keluar itu hormon-hormon kehamilan itu gunanya ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir keluar atau tidaknya ASI pada saat masa kehamilan sedang berlangsung Bukan jadi jaminan kesuksesan dalam masa menyusui, menyusui nantinya Biasanya ASI itu mulai keluar dalam waktu tiga hari setelah melahirkan Benar banget ya teman-teman Saya juga dulu bahkan saya dulu itu dua hari itu sudah keluar ya Sudah keluar ASI saya Supaya ASI bisa lebih cepat keluar setelah melahirkan, ibu-ibu bisa coba melakukan ini seperti IMD atau inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan si kecil. Jadi, pada saat bayi itu sudah keluar kan langsung ditaruh di dada kita. Itu namanya IMD. Nanti dia bayi tersebut itu mencari puting kita. Kan Puting payudara kita nah, ini kan setiap apa ini kan, apa namanya e, pas hamil itu sudah berubah, sudah berubah warnanya ya, jadi hitam. Jadi bayi itu memudahkan bayi untuk menemukan puting kita kayak gitu. Coba kalian bisa perhatikan, baik-baik sebelum e, hamil sama sesudah hamil, pasti itu berbeda ya. Kalau sebelum hamil itu warnanya biasanya masih ke apa namanya ke merah merahan kayak gitu. Terus pas sudah hamil itu berubah warnanya jadi ke hitam hitaman. Nah itu gunanya supaya bayinya bisa melihat dan menuju ke makanannya kayak gitu. Nanti saya kasih tahu, saya kasih tahu videonya gimana cara imunisasi imunisasi, IMD maksudnya. Terus yang kedua adalah menyusui langsung kapanpun bayi itu mau didukung dengan pamping ketika tidak menyusui kayak gitu teman-teman karena menyusui langsung itu merupakan memompa memompa yang paling efektif ya biar e, memperlancar asi kayak gitu terus yang ketiga kalau waktu di rumah sakit ibu-ibu dan si kecil dirawat di ruang terpisah sesegera mungkin rutin pumping tiap 2-3 jam sekali atau 15-20 menit per payudara terus adanya power pumping saat malam hari. Nah, power pumping itu ada jadwal-jadwalnya kayak gitu, teman-teman. Jadi, jadwal-jadwal untuk pumping ASI. Terus selanjutnya kontak kulit ke kulit dengan si bayi atau skin to skin ke bayi. Ini juga sangat apa namanya? efektif banget ya untuk melancarkan ASI. Terus ada lagi namanya pijat oksitosin dan minum air minimal 3 liter sehari, serta makan-makanan bergizi seimbang. Nah itu dia teman-teman. Meski begitu teman-teman, ada juga beberapa ibu-ibu yang mengalami asi mulai rembes waktu masih kehamilan. Asi yang merembes waktu hamil itu tidak perlu dipamping ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita pamping, payudara kita itu akan mengakibatkan kontraksi. Memicu kontraksi dan menyebabkan kelahiran bayi preman. Gitu, teman, yang sampai di pumping ya Pas sudah selesai melahirkan aja di pumping Oke okay, teman-teman Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman yang mau ikut atau menambah Ilmu perasian Ikuti kelas AC Perut Mom Nanti saya cantumkan linknya Di deskripsi box di bawah ini Itu saja Jangan lupa di subscribe Like, comment, and share ke semua Sosial media kalian ya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh